Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman petani dimanapun anda berada oke ya kali ini kita akan mereview ya tanaman jagung saya eh, setelah kemarin terkena hujan hujan angin yang sangat luar biasa teman-teman ya kemarin sehari itu di daerah pati dan sekitarnya, tapi kayaknya di beberapa daerah itu terjadi cuaca ekstrim, hujan, disertai angin. Nah, kita akan mereview tanaman jagung, gimana ketangguhan jagung terhadap cuaca ekstrim kemarin. Ini kaitannya mungkin dengan jenis bibit, kawan-kawan. Oke, langsung saja kita akan lihat apa yang terjadi setelah tanaman kita dihajar oleh hujan badai Yuk, kita lihat teman-teman ya. Ini kemarin roboh semua ini. Ini ini di bawahnya ada tomat ya kawan-kawan ya. Saya tanami tomat karena sebentar lagi jagungnya akan saya ambil ini. Ini yang kemarin saya sampaikan salah bibit ya, bukan salah bibit sih, sudah expired. Oke, kita lihat sebelah sana. Oke Nah ini teman-teman Kemarin ya itu luar biasa Ini pada roboh semua Anginnya dari sana ke arah Dari sini ke arah sana ya Itu kemarin Itu banyak yang patah ya Pohon sengon dan sebagainya Pisang semuanya Parah kemarin ya Nah kita lihat Kita tanam yang ini ya Yang ini Biasanya saya tanam pertiwi. Pertiwi itu juga Mohon maaf ya Pertiwi itu juga nggak begitu kokoh, perakaran dan batangnya. Jadi mudah roboh, saya sudah tanam dua kali teman-teman. Kemudian saya ganti yang ini, si ya. Ini teman-teman. Nah, yang sini roboh, pertiwi juga roboh. Nah ini ada sih, tapi nggak berarti teman-teman. Oke kita lihat. Masih kokoh berdiri. Masih kokoh berdiri kita lihat. Nah, oke, okay. cara tanamnya sama ya kawan-kawan ya. Kita nggak, nggak apa ya bawahnya lihat. Ini kalau kita lihat bawahnya, saya nggak nggak timbun, tak biarin aja. Ya sama yang seperti sebelah sana itu, itu sama seperti ini aja. Nggak saya timbun sama sekali. Nah, seperti ini kan? Ini kan enggak saya timbun ya. Mulai dari tanam, tak biarin aja. Ini kokoh kokoh sekali kawan-kawan bener-bener kokoh ini luar biasa dari si teman-teman ya dari si Ginta. ini cuma spray sekitar dua kali kalau nggak salah ya spray pupuk daun dua kali udah tak biarin aja oke kita lihat nah ini semuanya kawan-kawan ya jadi ini mungkin bisa ya sebuah indikasi bahwa bibit ini cukup kokoh perakarannya jadi terbukti hujan badai kemarin itu hampir 99% ya dikatakan tahan badai nah ini tahan badai Oke yang sana juga sama kawan-kawan ya sama ini Oke, kita lihat yang sebelah sini Ini bibitnya sama Ini ada sedikit gangguan jamur Kayaknya teman-teman Agak kuning Nah kita lihat yang Ini Saya tanam uh, Agak jarang Nah ini yang agak jarang kawan-kawan ya Ini sama juga Bibit sama nggak ada yang roboh teman-teman ya, nggak ada yang roboh ya Ini single aja berdiri enggak ada yang roboh. Ya. Lihat, kokoh sekali akarnya luar biasa ini. Ya. Dari bibit Siginta, teman-teman. Ya, jadi perakarannya luar biasa kokoh padahal enggak kita timbun dengan tanah. Ya. Oke, sekarang kita lihat yang di sebelah sana tadi. Ya. Hmm. Kalau yang ini kita baru tanam, teman-teman ya pioner ya kita coba pioner 21 ya ini ini udah gangguan tikusnya luar biasa ini masih kecil ya teman-teman satu kilo ya kita tanam satu kilo nah ini nih bungkusnya masih ada ya kita pakai ini untuk yang yang sebelah sini kalau yang ini tadi kita pakai bibit <coughs> sicinta lumayan sih harganya ya 110 per paknya atau per satu kilonya nah ini jadi yang sini teman-teman ya pada roboh si ginta kemudian yang sana tadi ya yang sama tomat juga sama desa tegakkan tapi ini belum sempat ini biasanya kalau ditegakkan nanti nambah parah akarnya pada patah jadi saya biarkan tapi kalau yang sana tadi kan ada tomat jadi ya mau nggak mau kita bikin tegak lagi nah ini enggak ada yang roboh kawan-kawan ya ada sih tapi enggak enggak apa ya enggak begitu berarti ya seperti ini misalkan ya Nah ini sama ya kita enggak enggak nimbun apa-apa, enggak kita timbun ya pangkalnya dari mulai tanam lihat ini tak biarin saja tapi memang luar biasa kokoh sekali memang ini cocok ditanam pada musim hujan Menurut saya ya Karena perakarannya kokoh Jadi nggak gampang roboh, teman-teman Nah ini Cocok ditanam di musim hujan Menurut saya sih Karena saya baru tanam Dilihat dari kokoh dan tidaknya akar Kalau dilihat dari faktor yang lain Kita belum tahu ya Nah ini Oke ya nah, Padahal ini sebetulnya bukan musim hujan ya Udah jelang musim kemarau Tapi karena prediksi cuacanya Apa namanya Katanya ya ini menurut BMKG Itu kemarau basah Jadi masih ada hujan Oke teman-teman Nah ini Mungkin bisa dijadikan satu referensi Kalau mau nanam jagung pingin batang dan akar kuat Bisa pakai bibit ini teman-teman Ini sudah terbukti Karena hujan angin luar biasa kemarin ini loh teman-teman ya kalau nggak percaya ini pisang pada roboh ya jati pohon jati juga itu yang sebelah sana dan sengon-sengon di sana tuh watak besar sekali ya bahkan jeruk saya tuh ada yang roboh kemarin ya ini oke lah saya kira cukup teman-teman ya sekali lagi Pipit ini bisa dijadikan referensi pilihan ya. Semoga bermanfaat. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, silahkan bisa di-like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis teman-teman. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.